bener jadi orang kaya Apa-apa huh? tinggal beli tinggal, tinggal. Widi padang liatin kalau bro. bro, mau duitnya gak lu? <laughs>